Oi, mape, Halo, ada yang bisa saya bantu? Begini, semalam telah terjadi pembobolan di kantor saya di mana sebuah koper berisi barang berharga telah dicuri. Setelah menyelidiki CCTV, pelakunya ternyata berasal dari sebuah organisasi bernama Black Warrior. Black Warrior? Garam itu dorang! itu, saya membutuhkan bantuan untuk mengambil kembali koper yang dicuri ini. This is an urgent mission. Hmm inilah jadi tempat dah Huh. Huh. Ada apa ya? Pokoknya itu enggak lah gue cikak tuh. I love me. Lama nih lemah. hai kami nih tengah nyari lokasi koper hitam yang kemarin gaya kita semalam malam gua ini bukan nah inilah hey. Saya lepaskan dia oi Becky, baliknya kopernya di tengah sini ah, black suitcase girls, these people are looking for the suitcase I'm sorry boy, but we don't have it anymore ta, gue mau ngapain Di mana kalian simpan kopernya? I will tell you to want me pass the suitcase if they can pass us Gua tak lama rasa. Okey. Sesuai koordinat tadi kan? Ya. Oke. Okay. Aduh bang, kita lupa bawa duit. Nih, kita gadain ini aja. 怎么了？